Tadi saya dari rumah sudah siapkan baju putih, pakai sorban putih, pakai peci merah hati. Sampai di sini, tiga-tiganya tidak berlaku. Langsung diganti dari atas oleh Pak Mulyadi, langsung Pak Bambang mengganti, langsung dikasih sorban. Maksudnya, saya paham supaya di video kelihatan lebih gemuk dan lebih percaya diri. Amin. Tapi tidak semuanya senang dengan saya dapat baju ini Betul? Betul <tuh> katanya <tuh> Ada yang sakit hati di dalam Maka kita minta ampun kepada Allah Kalau kita beristighfar Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan solusi dalam setiap masalah kehidupan kita Saya ketemu sama Piai Umurnya 70 tahun Nama tidak boleh disebutkan menjaga kode etik jurnalistik Ngomongnya nggak banyak Soalnya ngomong cerita Dia sebentar-bentar istighfar Astagfirullah. Jadi Pak pagi tentang keadaan sekarang ashhallallahu hati saya, aku banyak dosa, banyak silat, banyak ngomong, banyak salah. Tapi istighfarku sedikit. Ini guru, kiai dimuliakan, istighfarnya banyak. Dia tidak pernah nurung saya istighfar, dia tidak ada selamahin saya istighfar. Tapi perbuatannya sejak itu saya semakin banyak beristighfar. Ustaz istighfarnya satu hari berapa kali? Tadi habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Cuma tiga kali Tapi saya usahakan saya ganti di waktu malam Habis sholat menjelang subuh Habis sholat tahajud menunggu azan subuh beristighfar paling tidak seratus kali Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kenapa seratus? Karena Nabi mengatakan Wallahi demi Allah Inni la as ila Rabbi wa atubu ilaih Aku beristighfar Minta ampun kepada Allah Mi'ata merah Seratus kali sehari semalam Nabi yang penghulu Pemimpin Semua Nabi dan Rasul Beristighfarnya seratus kali guys Wah usah-usah keimu Karena yang banyak hasar Semua yang banyak Insya Allah semua ibu-ibu ini hatinya bersih. Ya Allah, Ampunkan dosa tetanggaku ya Allah, karena dia baru rehat rumah mobilnya baru hati <tik> <tik> Minta ampunkan kepada Allah subhanahu wa taala. Bayangkan wajahnya, semakin dibayangkan, semakin emosi, semakin marah. Di situlah kita sudah melawan hawa nafsu, lawan lapar banyak yang mampu, lawan marah tidak banyak yang mampu maka kita diminta Allah Subhanahu wa taala azabku murkaku aku tahan syaratnya satu selama engkau masih mau minta ampun minta maaf kepada Allah sependek-pendek istighfar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah agak panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa alhayyul paling panjang Allahumma anta rabbillah ilaha illa anta kalau katani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa waadika masafatu na'udhubika mengisari masanatu abu ulaka bin i'matika aliyah wa abu ubi zambi fafirli fa'innahu layafirul junubah illa anta saya enggak hafal Pak Ustaz buka handphone tulis Sayyidul Istighfar enter pilih image gambar baca enggak ya, muncul Pak Ustaz paket habis gendisi Minta ampun kepada Allah, tapi istighfarnya pelan-pelan, walaupun pendek. Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah Ini banyak juga yang hanya sekedar ingin nezar supaya banyak istiqamah kayak dapat Off, off, off, off, Jangan heran nanti pas dapat catatan buku awal di akhirat Apa kata Allah? Ikhra, baca, kita ada buku catatan amalmu Begitu buku catatan amal yang didapat bukan tertulis di sifat Kumur-kumur, kumur-kumur, kumur-kumur, kumur-kumur, kumur-kumur beristighfar saya amalan saya tidak banyak kalau saya bangun malam habis surat tahajud yang pertama tiga saja amalan saya yang pertama istighfar karena saya ngitungnya gak bisa saya pakai tasbih ada tasbih yang saya letakkan di atas sajadah yang gak pindah-pindah banyak juga orang sekarang sajadahnya jadahnya gak ada tasbih yang bertasbih sekarang mobil akhirnya mobilnya beristighfar mobilnya selamat orangnya mati di depan ada istighfar 100 saya gak punya tasbih Ustadz Pakai jari, sekali putar 20 puluh satu dua tiga empat lima enam tujuh, satu dua tiga empat lima enam tujuh, delapan sembilan 11, sebelas dua belas tiga belas empat belas 19, belas sekali genggam dua dua, kali genggam empat puluh enam puluh الصافر الله الصافر الله الصافر الله الصافر الله الصافر الله الصافر الله الصافر الله الصافر الله كلام الله تعالى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الصافر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم Wallahi Demi Allah Ustaz Koman kalau bisa sorbannya diletakkan di sebelah kiri Kenapa begitu? Supaya logo forum masjid Citra Indah Citynya kelihatan Forum masjid musallat Citra Indah City Ada 47 masjid Allah Akbar Bisa bersatu 47 masjid musallat Dalam satu forum Ini ada 50 Ini ada 50 klaster satu kelas satu masjid inilah perumahan yang paling banyak masjidnya dan di disinilah orang yang mau sholat jumat kalau dia gilir satu masjid ini insya Allah setahun baru selesai masjid ini kelas ini masjid ini maka setiap masjid masjid ini nanti akan berfaksi di akhirat si bulan pernah menempelkan keningnya ke lantai Abdurrahman pernah datang ke masjid masjid apa? banyak sekali nama masjid masjid Al-Tawbah, masjid Al-Baraqah masjid Al-Ars, masjid Al-Amanah masjid Musallah Abdan Syakura masjid Ibtihad, masjid Al-Mujahidin, tidak ada satu pun masjid as sawman doakan supaya Abdul sawman sebelum mati pernah bangun masjid supaya orang berdoa di masjid itu memintakan ampunan untuk dia Allah mawfirlahu, warhamhu, wa'asihi wa'fu'anhu saya enggak pernah istighfar Pak Ustadz Saya cuma salat aja Kalau kau salat, pasti kau beristighfar Kapan duduk antara dua sujud? Roddel Firly Oh itu istighfar Pak Ustadz Iya duduk antara dua sujud itu isinya istighfar Roddel Firly Arti Roddel Firly itu apa? Kalau bahasa kampung saya please forgive me ternyata kalau kita banyak makan nasi nasi apa tadi habib? nasi biryani bahasa inggris lancar <laughs> Rabbim Firli ampunkan aku setelah dosa kita bersih baru turun rahmat Allah setelah Rabbim Firli baru warhat dimana rahmat Allah mau turun kalau kita tidak minta ampun kepada Allah tapi Ustaz kan tidak punya dosa apa dosa Pak Ustaz? oh dosa saya banyak sekali. keluar rumah dari Pekanbaru Riau jam 6 naik pesawat jam 7.50 begitu masuk pesawat dosa yang pertama aduh mau kejam mata takut salah duduk mau dibuka dosa akhirnya buka dikit mudah-mudahan Allah mengampunkan aku pesawat. sampai di airport macam-macam dosa ada orang besar bajunya kekecilan ada orang kecil bajunya kebesaran. mau nggak diomongin tapi hati kita berkata mau hati di stop akhirnya disab dengan ec. Bar asalulah warlim asalulah alam alam Bukan begitu. Isi itu pandangan ditundukkan. Tapi katanya pak pandangan yang pertama itu enggak dosa. Terus maka saya enggak kedip kedip. Asalulah dosa mata, dosa telinga, dosa pikiran, dosa hati. Ada dosa yang paling mengerikan. Dia tidak minum khamar, dia tidak pakai sabu-sabu, dia tidak pakai narkoba, dia tidak menggunting tetangga, dia tidak menimah adu domba. Tapi dia dosa karena tidak ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Ibu-ibu yang punya suami ganteng itu takdir Baik, kalau enggak ganteng berarti tak <SILENCIO> deh. Bukan saya yang ngomong. Ansa anta karahu shay'an, boleh jadi kau benci sesuatu, <SILENCIO> wa ya'lamu Allahu fihi khairan tafsira. Dijadikan Allah di sana kebaikan yang luar biasa. Ini banyak orang tidak ridho menerima ketetapan Allah, mencacimaki Allah, sumpah serata Allah. Aku ke masjid, udah pengajian, ikut tablik akbar, kenapa hidupku susah? Tetangga tidak pernah salah, nggak puasa, kenapa mestinya lancar? Mobilnya dua, rumahnya dua, bibinya. Cuman mancing mereka aja, Bu. Ternyata mereka terpancing. Maka jangan sangka itu nikmat, boleh jadi dia kelihatannya nikmat. Tapi sesungguhnya dia adalah azab itu yang disebut dengan istighfar Kita sudah berusaha Bisnis Ternyata tidak seperti yang diharapkan Maka cepat-cepat istighfar kepada Allah Minta ampun silap salah dosa kita Hidup kita bukan menurut kita Tapi menurut Allah Semua sudah kita serahkan kepada Loh kok serahkan kepada lurah Serahkan kepada lurah Serahkan kepada pak Camat, Serahkan kepada pejabat itu ikhtiarnya usahanya tapi semuanya kita serahkan bismillahirrahmanirrahim tawakkal tu ala allah la haula wala quwata illa billah bendi rasulullah man lazimal istighfar siapa yang memperbanyak istighfar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah tiga ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja segala kesempitan hidupnya diberikan Allah ke lapangan. Amin. Wa ya. minkuli hamin faraja. Setiap kesusahannya diberikan Allah, diberikan Allah kemudahan. Wa ya. razaqahu min yahtasib Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tadi saya dari rumah sudah siapkan baju putih, pakai sorban putih, pakai peci merah hati.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 ada yang sakit hati di dalam. Maka kita minta ampun kepada Allah, kalau kita beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dalam setiap masalah kehidupan kita. Saya ketemu sama kiai, umurnya 70 tahun, nama tidak boleh disebutkan menjaga kode etik jurnalistik. Ngomongnya enggak banyak, Saya ngomong cerita dia setan minta istighfar. Astagfirullah. Jadi gini Pak Kiai tentang keadaan saya. Astagfirullahalazim. hati saya, aku banyak dosa, banyak silap, banyak ngomong, banyak salah tapi istighfarku sedikit ini guru, kiai, dimuliakan istighfarnya banyak dia tidak pernah nyuruh saya istighfar dia tidak ada yang ceramahin saya istighfar tapi perbuatannya sejak itu saya semakin banyak beristighfar ustaz istighfarnya satu hari berapa kali? tapi ya di sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim cuma tiga kali tapi saya usahakan saya ganti di waktu malam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 nabi yang penghulu, pemimpin, semua nabi dan rasul beristighfar nya seratus kali guys kita yang tergelimang dosa dari mulai dosa dapak kaki sampai dosa kelopak mata istighfar kita berapa maka setelah malam ini kita perbanyak istighfar. istighfar itu bunyinya asal asalfirullah bukan istighfar, istighfar pun namanya ada juga orang ketika dia ada istighfar kamu banyak-banyak istighfar ya istighfar, istighfar, istighfar, istighfar istighfar itu namanya bunyi lapasnya asal Heirullah, ampunkan dosaku ya Allah mankah kasura siapa yang paling banyak ngomongnya dialah yang paling banyak dosanya Di antara kita ramai ini siapa yang paling banyak dosanya makanya Insya Allah Taujah ini banyak Sesuai dengan kode etik kita, 600 ml dimulai setengah sembilan berakhir setengah sepuluh. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itu kalau di TV, kalau ada di TV gak ada iklannya, lanjut aja terus sampai suara habis. Allah wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad امين واذر جمال من بعيد ساليني وهذا حديث وصقه اجمعين صلى الله ربنا على النور المؤمن أحمد المصطفى سيد Bawa mobil pagi Sampai di lampu merah Lampunya merah Kenapa merah? Karena namanya lampu Maki-maki Sumpah serapa Ini kenapa? Ini kenapa? emangnya kalau kita marah-marah Lampunya berubah jadi hijau makin merah bukan makin hijau merah menyala coba kalau kita istighfar lihat kok merah istighfar astaghfirullah rabal sudah 20 kali istighfar tidak berubah jadi hijau tanya sama pak polisi petugas, pak kok gak beropak? mohon maaf kok leh <tuk> <tuk> tapi paling tidak hati kita tenang Allah kirimkan malaikat untuk menenangkan hati dan jiwa orang yang tenang jantungnya normal jantung normal bagi yang nggak dengar suara jantung jangan sekarang besok pergi ke puskesmas pinjam apa namanya itu earphone ya apa namanya lalu pasang nanti kedengaran suara jantung Orang nang yang lembut isi par jantungnya tenang. Siapa yang menenangkan jantung? Allah. Allah lazii anzal as-sakinata fi Allah yang menenangkan hati. Allah berjanji, ala bi zikrillah tatma'innul. Betul. Kalau hatimu banyak berzikir dengan Allah, maka hatimu akan tenang. Penyakit yang paling ditakuti orang sekarang adalah sakit dan penyakit jantung. Kalau dekat jantung tidak normal. Orang yang tidak normal jantungnya itu bunyinya beda. Kalau dia normal, kuan flu. Tapi kalau orang tidak berzikir. <tuk> maka insya Allah, apapun yang terjadi besok kita banyak-banyak isir. -banyak. E isir, e bar. Jadi 13 belum cair isir. E isir, e bar. Pulang dari masjid, hilang. Isir, e bar. Kuah media pelakor. Ini Bukan disikbar. E Ku sih panggil wali itu punya wali bapaknya sudah meninggal kakeknya meninggal kakaknya meninggal adiknya meninggal kakek, bapak, kakek, kakak, adik siapa lagi? kakak, ayah dengan paman kakak, adik, ayah meninggal semua Sultan Sultan hakim menjadi wali bagi perempuan dengan istighfar ni banyak sekarang perempuan di oh, Istighfar apa? Istighfar suami dilarikan orang. Maka dia ada di dalam Islam ini hukum. Tapi ketika kita sudah berusaha ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak ada jalan lain kecuali menghadap meminta kepada Allah. Tempelkan keningmu ke lantai. Salat sunah taubat dua rakaat mengadu kepada Allah melalui bisikan ke bumi. Maka malaikat yang ada di langit akan mengabulkan permohonan doa-doamu in, insya Allah. Inilah keutamaan memperbanyak istighfar. Selesai amal yang pertama. Tiga golongan yang menahan murka Allah. Golongan yang pertama, golongan orang yang beristighfar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang beristighfar. Masya Allah, tutup hari. Jadi setiap satu golongan, satu putih sekarang istighfar istighfad ma'usat Assalamualaikum warahmatullahi Sekarang kita masuk golongan yang kedua La ta'murun na bil ma'ruf Ajak orang buat baik Walatan haun anil mungkar Larang orang jangan kuat mungkar Kalau kamu tidak lakukan ini La yusikan na'ayyab Assallahu alaikum itaban Maka diawatirkan akan turun Murka Allah Lalu kenapa murka Allah tidak turun? Kenapa tidak jadi gempa bumi? Kenapa tidak jadi tsunami? Karena masih ada golongan yang mau amal makruf nahi mungkar. Tarhabaik masih ngajak berselawat. Sallallahu ala Muhammad ma waaba. Sallallahu alaihi wasallam mar'ada. Apa kata Habib? Ustaz Qomar, setiap satu setiap Ahad hari libur kami hidupkan majelis-majelis ini amar ma'roof, tapi ada nahi mungkar. Jangan berzina, jangan minum hamar, jangan pacaran, jangan buka kepala, jangan tinggalkan isyarat, jangan sepelekan syariat islam. Ini bukan keras. Ini bukan radikal. Ini adalah untuk menyelamatkan bangsa ini supaya tidak hancur, tidak lebur, tidak binasa. Mereka yang mengajak amar makruf naik mungkar adalah cinta NKRI. Betul? Siap jaga NKRI? Siap jaga para ulama? siap cinta Abah. Bagus. Kok kuat sekali suaranya. Suaranya biasa saja. Mikrofonnya mantap. Ini di Grobogan luar biasa. Kita belum ngomong dia udah kurang. Jadi nanti kalau ada anak muda yang ngomong ke temannya jangan pacaran ya, bed. Itu tandanya dia masih sayang atau benci. Ini banyak anak muda yang salah sangka. Enteng larang pacaran kan karena enteng jomblo sejati. Enteng ngomong gitu kan karena nggak dapet pacar. Dia sedang menyelamatkan dirinya menyelamatkan bangsanya karena dia sudah melakukan amal ma'lok nahimu bagaimana kalau ada orang diam edak? pak haji anaknya kemarin saya lihat boncengan sama laki-laki gak ma'lok gak apa-apa ya saya lihat kemarin pulang jam 2 malam subuh juga gak apa-apa ya ingat selangkah kakimu sudah di surga karena kau sholat berjamaah karena kau pengurus masjid karena engkau bangun masjid karena engkau rajin pengajian tapi kalau anak perempuan mau kau biarkan keluar rumah dengan laki-laki yang tidak mahram maka selangkah juga kakimu masuk dalam neraka jahatnaf mereka disebut dengan siapa namanya inilah orang-orang yang disebut dengan dayus siapa? dayus dayus siapa dayus itu ya Rasulullah al la yawaru ala maharili tak ada cemburunya istrinya tampil wajahnya biasa aja lipsticknya ada yang tiga inci Wajahnya biasa aja, make upnya aja yang luar biasa, mata sesungguhnya, tahu akan ditanya di hadapan Allah. Kita semua hafal ayatnya. Latsalunayyumi <ska> <_ canción> <mushrooms> nikmat anak, masukkan anak ke pondok pesantren. Nikmat istri, izinkan mereka datang pengajian. Ini istri-istri yang datang malam ini, suaminya adalah suami yang soleh. -soleh. <claiming mari -museum> karena kalau tidak soleh, tidak mungkin diizinkan yang pergi pengajian, belum? betul papa papa papa mama mau pergi ke majian, kemana? pengajian di masjid cikal harapan cikal harapan cikal harapan. Cikal harapan. siapa yang ngasih pengajian? ustaz abdul Somad. gua banget iya silahkan pergi ma papa gak ikut? papa masih ada majelis jakli yang belum terselesaikan hahaha gua papa gak nengok ceramahnya? streaming langsung dari channel Ustadz Abdul Somad official yang selalu dipesankan jangan lupa subscribe, like, share, and komen. dia tidak larang istrinya untuk datang menuntut ilmu karena kewajiban laki-laki ada lima. yang pertama beri makan, ibu sudah makan? yang kedua beri pakaian, ibu sudah punya pakaian? Alhamdulillah berapa banyak perempuan sekarang tidak dikasih pakaian tingginya 170 cm kain yang disediakan 70 cm ditarik ke atas kebuka di bawah diturunkan ke bawah kebuka di atas duit tidak dikasih cukup sehingga tukang jahit belum pasang resleting sudah dikasih pulang makan, pakaian tempat tinggal, ibu sudah dikasih tempat tinggal Alhamdulillah pendidikan walaupun kau direktur walaupun kau komisaris, walaupun banyak uang tapi istrimu perlu pendidikan dan engkau bukan hadis engkau bukan ulama maka dididik ini bagian dari amarma. kalau tidak hanya pendidikan perhatian ini adalah ibu-ibu yang diperhatikan ilmunya penampilannya jilbabnya sebelum dia berangkat apa kata suaminya pakaianmu terlalu sempit mam. aku khawatir nanti banyak orang yang masuk Paret gara-gara kamu Akhirnya dia ganti baju. Kalau gini gimana Pak? Itu seperti kelambu yang belum selesai malam. Kalau ada tetangga yang ngomong, anak kamu tadi saya lihat di mall jalan dengan gak mahram. Anak-anak saya yang ngasih makan saya, yang nyekolakan saya, kalau dia hamil yang nanggung saya, jangan urus anak saya, urus saja sorga neraka urus nerakaku, nerakaku bukan urusan kamu ini orang gak ngerti ajaran is memang ya. nah, nerakamu nerakau surga surgaku surga itu. tapi kalau azabnya datang tsunami datang gempa bumi datang angin puting beliung datang yang hancur bukan cuma rumahmu mau dilanjutkan nanti takut mati lampu gara-gara kata-kata yang <tuk> tidak baik maka ini yang kita lakukan malam ini pengajian tablik akbar itu isinya adalah amar Ma'ruf Nahimun kalau saya amar makro di karena di dipentas, tarik atas. lalu bapak-bapak amar Ma'ruf naimung karena di mana? di rumah. anaknya tanya, kamu sudah sholat nak kamu kenapa belum sholat? saya nggak pernah lihat papa sholat. papa baru tadi sholat. selama ini sama dengan kamu. <tik> nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, betul? Oh. Alhamdulillah Ustaz Koman Setelah mendengar Tauzia Ustaz Koman Suami sekarang saya sudah sholat Suami saya sudah sholat Sholat, sholat apa bu? Sholam Jumat oh. Doa yang saya dibudahkan. Allah pintu hatinya Kalau nyanyi, nyanyinya yang ngandung doa Walaupun hidup Oh enggak boleh, kita sedang dalam masjid Untung kita dalam masjid Kalau di luar masjid kita nak lapang Kita lanjutkan sampai tiga album Selama yang dimulai dengan Allah ta'ala Ini namanya Amar Ma'ruf Ini mungkak Kuntum khaira ummah Kamu umat yang terbaik Kuntum khaira ummah Kamu umat yang terbaik Terbaik karena sering haji Bukan Terbaik karena bolak-balik umroh Bukan Terbaik karena ganteng Bukan Kenapa terbaik Bak morona dirnaaroh, watanhauna anil munkar, Jadi sebenarnya para kiai, para ulama, para abaih itu tugasnya cuma dua, amar ma'rot nahimunkar. Cuman gayanya macam-macam. Ada yang gayanya lembut. Marilah kita sabar. Marilah kita beristighfar Marilah kita beribad. Marilah kita konaat. Ada yang model ceramahnya Jangan sinar, jangan komar, jangan sakau, jangan mabuk jangan seringu, jangan LGBT. Tapi sebenarnya maknanya sah, sama. Enggak bisa dibuat lembut semua. Gimana mau lembut ngelarang, Jangan zina jangan LGBT, jangan, jangan dia yang LGBT. Yang aman yang larang, itu memang begitu bahasa ada. Betul kok. Ibu melarang anak kan gitu. Kalau ibu menyuruh salat ya nak, puasa ya nak pakai baju ya, bangun pagi ya memang begitu, meja tapi kalau ngelarang, jangan main itu pasti begitu, jangan main itu ini orang gak ngerti dia kapan saatnya tegas kapan saatnya lembut kapan saatnya lunak apakah Abu Faumat itu keras suaranya suaranya keras tapi hatinya, mana kita kita sama-sama berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini hanya dalam dua kerangka amar ma'ruf nahi ya. la ta'murunna bil ma'lub ajak orang buat baik walatan awunna anil mungkar larang orang buat mungkar kalau kamu tidak melakukan yang dua ini la yuzikanna ayyab assallahu alaikum ma'itaban dikhawatirkan akan turun hukuman akan turun azab Allah summa tadu'unahu ketika hukuman azab turun ketika murka Allah turun Tak dengarlah kamu berdoa beramai ramai di tanah lapang sajian isi kosak Kubro, falayus saja duluakum doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa tidak dikabulkan? Karena tidak melakukan amar ma'rif nahimong. Berterima kasihlah kalau masih ada para kiai, para alim, para ulama, para arafit yang masih keras suaranya, masih lantang mau melakukan Amar Ma'ruf mungkar karena sesungguhnya mereka masih sayang dengan bangsa ini mereka cinta NKRI mereka cinta persatuan mereka takut supaya azab itu tidak turun mereka takut jangan sampai kita menjadi negeri yang binasa seperti kaum Ad, seperti kaum Samud, seperti kaum Madian hanya diam melihat perbuatan mungkar kalau ada orang yang diam melihat perbuatan mungkar meraja vela, zina, narkoba, korupsi, prostitusi maka sesungguhnya dia adalah orang yang kelihatannya sayang, orang yang kelihatannya tidak resek, orang yang kelihatannya baik, tapi sesungguhnya dialah yang sudah mengundang azab itu turun. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk tetap bisa melakukan amar makruf nahi mungkar. Amin. Para habaib kami, para kiai kami, para ajengan kami, para guru kami, kuatkan hati mereka supaya mereka tetap bisa melakukan amar makruf nahi mungkar. Amin. Ini nampaknya yang ngomong Abdul Somad, yang ceramah Abdul Somad, yang tausiah menggelegar Abdul Somad, tapi yang mendapatkan pahala amar makruf, nahi mungkar, berapa banyak orang yang berkontribusi sehingga acara ini terlaksana, tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang mengurus, yang mengeluarkan izin, yang menjalin kerjasama sama maka mereka pun mendapatkan pahala amar Ma'ruf nahi mungkar. Udah Allah balas kebaikan mereka. Dipanjangkan umurnya. Disehatkan badannya. Anak cucunya menjadi mujahid di sabilillah. Adapun orang yang belum mengerti, Allahummahdihum Berikan mereka hidayah ya Allah. Mereka berbuat salah karena salah paham. Mereka buat salah karena gagal paham. Kalau mereka tidak paham kita kasih paham. Kalau tidak paham-paham kita belum akan supaya paham. Kalau mencari makannya dari gagal, paham mudah-mudahan dapat rezeki yang halal. Supaya anak istrinya menjadi anak istri yang baik-baik yang soleh-soleh Insyaallah. Wahai al-badaru alaih, binti al-Wadah, wajah basuk alaihina. <kata -kata> madah ala illahi ga ayo hal madah ufiina jeda sarwa tal madina ya ayo madah nda dijemput kita datang kami ah tajuk alhamdulillah marhabat ahlan artinya keluarga sahlan artinya mudah jadi nanti kalau kita datang diomongin orang ahlan lo no sahlan ah, ah, ah. ahlan artinya kamu datang dianggap sebagai keluar keluarga sahlan mudah-mudahan urusan Ustaz Abdul Somad dimudahkan sampai pulang oh saya gak mau kalau dibilang cuma sampai pulang sampai masuk surga enggak cuma sampai pulang habis pulang mati habis mati kena azab. Nauzubillah mudah-mudahan berkeluarga sampai ke surga Amin. nanti bapak ibu kalau di surga masuk jangan lupa cari usap sawat para abaib kalau kalian nanti bersama kakek kalian Nabi Muhammad SAW bersama Khadijah kubra bersama Aisyat Tul Riba bersama Fatimah Tuz Zahra bersama Sayyidina Ali bersama Sayyidina al bersama Sayyidina Ali Zainal Adin bersama sayidina Muhammad al-Haqir bersama sayidina Ja'far Sadi bersama sayidina Ali al-Aridi bersama sayidina Ahmad bin Isa al-Muhafir jangan lupa kepada al-Faqir Abdul Samad pecinta ahli bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi so, wasallam begitu jamaah masuk ke dalam surga mereka ingat sama Abdul Mawad Mereka tanya ke malaikat Malaikat, Ustaz omat mana? Kata malaikat, dia sudah bersama dengan para habaib di ruang Fifi al <tuk> Amin <tuk> Kedunan Abdul Mawad cuma minta didoakan oleh orang-orang yang tulus ikhlas Yang batang tanpa ada kepentingan Mereka langkahkan kaji Bismillah hitawakal tu'alallah La awla wa la illa billah ini orang-orang ikhlas semua ibu-ibu ini. -ibu. Oh, berapa episode sinetron mereka hilang malam ini tapi <tuk> bisa kami ganti di youtube nanti Pak mudah-mudahan semuanya dalam kebaikan amin. Amin. Amin. amin tiga golongan golongan yang pertama beristighfar golongan yang kedua almar ma'ruh nah ini bentar. tolong diingat-ingat karena ini akan masuk dalam ujian tuas ujian akhir semester <tuk> yang terakhir yang ketiga masih ada waktu 15 menit lagi karena kita 60 menit yang ketiga adalah dalam kitab Al-Mu'jam al, al kabir Imam At-Tabrani Rasulullah SAW bersabda apa kata beliau? sadaqatus sirri utfi'u rada'ar-rappi dalam riwayat lain bersadaqatus sirri tata'fahu rada'ar-rappi bersadaqah diam-diam sembunyi-sembunyi itulah yang akan memadamkan mematikan, menggagalkan murka Allah subhanahu wa ta'ala ini banyak ibu-ibu bapak-bapak yang sedekat, biar-biar begitu lewat kotak, langsung dia sembunyikan oh, kasih tanya berapa? bapak kau tu seri bapak kau bicarakan dirimbe gimana pak? kami tulis, jangan tulis nama saya tulis, hamba Allah ya, tulis berapa pak? 2.500 Sedekah api yang bergejolak, azab yang hampir turun tertunda karena sedekah terkawat. Dan sedekah kita. Ya Allah berikan kami rezeki yang halal. Sehingga kami bisa bersedekah dengan sedekah itu menghalangi murka Allah Subhanahu Makanya dulu ada istilah sedaqah tolak bala. Orang-orang di kampung kita dulu begitu, ketika pindah rumah baru, sodako, motor baru, sodako, mobil baru, sodako, istri baru, maksudnya baru menikah, bukan karena sesuatu dan lain hal. Saya mancing aja, jangan sampai terpancing. jangan yang dimuliakan Allah, SWT Jadi kalau ada orang mengatakan sodako menolak bala percaya apa tidak? terserah ya nggak percaya silakan aja. Banyak orang yang nggak mau apa saya nggak mau sodako? ingat, ya, bala mengintai tolak dia, kenapa bala enggak juga tertolak, gimana mau nolak bala 2000, 2000 itu nolak bukan parkir itu pun parkir motor kalau mobil nggak bisa juga, itu pun di tempat yang biasa, bukan di mall. maka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, yang 2000 jangan berkecil hati 47 masjid di seluruh perumahan cinta Rasulullah indah citra indah cinta Rasulullah indah satu kelas satu masjid semen ketuata krikil mereka itu adalah orang yang menolak murka Allah Subhanahu oh, wa taala alhamdulillah setelah tausiah Ustaz Sobat ibu-ibu berbondong-bondong ke panti asuhan menolak maknat menolak segala yang memudaratkan menolak segala bala dengan apa sedekah masih bungkus sedekah baju kain untuk panti jompo ingat almarhumah ibu ingat almarhum ayah sedekah tak lama lagi hari raya kur tah Juli sekarang bulan Juli 2500 tabung 2 juta setengah membelikan seekor kambing inna ha la ta bi qiyamah kambing itu akan datang pada hari kiamat dikurunia dengan tanduknya wa dengan bulunya wa dengan kukunya tanduknya, bulunya, kukunya akan datang pada hari kiamat untuk apa? bersaksi bahwa orang ini sudah bersebetar kurban, wakaf, infak, sedakoh zakat, wasiat, hibah namanya macam-macam tapi isinya adalah lahso, dakoh yang wajib zakat. Sadaqah juga. Inna tapi isinya zakat. Wa Namanya tapi makna umumnya sadaqah saya nggak kaya pak ustaz saya gak ada jabatan gak ada kekuasaan tenang Allah kasih jalan tabasumika di wajhi ahika sadaqah senyummu ke wajah saudaramu sadaqah bagi yang punya semen kasih semen bagi yang punya batu bata, kirim yang nggak punya senyum aja malamu senyum adalah sadaqah tapi jangan gara-gara senyum sadaqah nanti setiap kotak sedekah yang lewat disenyumin aja Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pulang dari majelis ilmu, dosa terampuni, pulang dari majelis ilmu yang selama ini kurang semangat cari rezeki makin semangat. Insya Allah. Kami, yeah. saudaraku yang ada di samping berdiri, saudaraku yang ada di depan berdiri, Saudariku yang ada di samping berdiri, jangan berkecil hati, kita sama-sama berdiri. Bedanya apa? Kalian cuma berdiri, aku ngomong nggak berhenti berhenti. مولا يا صلِّ وسلِّم لا إمان أبدا محمد سيد القومين أبدا Antal Abi, biqail fatiku, ini antal Abi, bila di turja sabah, atuhli kauliung. Ini antal Abi, bila di turja sabah, atuhli kulihau, limin al awalim. <tuhili> Daimi <tuhili> itu juga sodako namanya sodako suara sholawat dan salam kita dibawa ke makam Rasulullah